Halo teman-teman, hari ini kita belajar sama-sama ya Mengenal nama-nama transportasi dalam bahasa Inggris Mari kita mulai Apakah ini? What is it? Ya kamu benar ini adalah pesawat terbang. It is an airplane. Apakah ini? Itu jet. Ya, kamu benar. Ini adalah helikopter. It is a helicopter. Apakah ini? What is it? Ya, yeah, kamu benar. Ini adalah roket. It is a rocket. Apakah ini? What is it? Ya kamu benar Ini adalah mobil It is a car Apakah ini? What is it? Ya yeah, kamu benar Ini adalah bis It is a bus Apakah ini? What is it? Ya, kamu benar. Ini adalah sepeda motor. It is a motorcycle. Apakah ini? What is it? Ya, kamu benar Ini adalah sepeda It is a bicycle Apakah ini? What is it? Ya, kamu benar Ini adalah kapal It is a ship Apakah ini? What is it? Ya, kamu benar. Ini adalah perahu. It's a boat. Apakah ini? What is it? Kamu benar. Ini adalah kereta api. It is a train. Yeay! Terima kasih, jangan lupa belajar ya. Belajar mudah dan seru bersama Rain Course. Sampai jumpa.